dan kita kalau nyadar diri kita banyak dosa ada satu doa yang istimewa diajarkan oleh Syekh Muhammad Mutawali Syarawi kita ulang-ulang doa ini supaya apa kita dijauhkan daripada perbuatan maksiat Allahumma harimni ladzdzata ma'siyatik Warzukni ladzdzata ta'atik Ya Allah haramkanlah aku kelezatannya perbuatan maksiat dan anugerahkanlah kepadaku lezatnya berbuat taat Allahumma insyaallah semoga bermanfaat bagi orang-orang yang belum bisa menjauhkan maksiat baik di dalam lingkungan ramai ataupun lingkungan sendirian semoga mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kita menjaga maksiat kepadanya dan kita mendapatkan nikmat beribadah wallahu rabbul